Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita lagi ada di Pantai Manggar Ini ada permainan baru guys Jadi di sini aku membuat Ini ya Arena Arena ini bentuknya Seperti kaki raksasa ya Kalian bisa buat arena ini Dengan Bermodalkan kayu aja ya Kayu yang ada di pinggir-pinggir pantai -pinggir ini buat apa arenanya? ini dia, aku mau pakai buat balapan keong nih ya. ini aku cari di pesisir pantai ini dan aku udah dapat banyak nih. oke kita langsung aja buat balapan keong di arena. Kaki raksasa, Hihi, Ayo kita mulai. Jadi, di sini banyak ya, banyak warna nih. Ada warna putih, ada abu-abu, ada kekuning-kuningan. Ini ada yang warna kayak tentara. Jadi, sebelum kamu mulai lomba ini, uh, sebaiknya kasih air laut dulu ya, biar dia pada keluar semua nih. Tuh. Oke, okay, pada keluar semua. Kalau sudah kayak gini, kita langsung masukkan ke arena. Tapi terlebih dahulu, di arenanya ini kita kasih garis start dan finishnya, ya. Oke, okay. oke, okay, di sini aku dapat garis start, ya. Garis startnya ini pakai kayu, oke. Okay, ayo kita langsung mulai aja. Kakak mau warna apa, Kak? Yang duluan putih. putih. Oh, itu putih yang mengkilat, ya. Papa mau yang warna itu aja, abu-abu. Oke, kita mulai langsung. Kita gini dulu, oke. Start mulai. Ayo jalan, go! Let's go! Woi, itu, itu punya Papa duluan tuh yang warna itu. Ayu, putih. Ah, ayo, ayo, ayo, woi! mau mengejar. Eh, hey, bangun, bangun! Ini semua pada gak bangunan ini. Ayo, wah Kalah dia itu yang sudah di sana. Woi, jangan, woi! Ayo, ayo, ayo! Oh. Rupanya ada bijak mengganggu, tapi ya, besi. Baik, kayaknya mau balapan itu malu. Jadi, kayaknya <tuk> <tuk> <Abi jam. tuk> itu ada raksasa yang mengganggu. Ayo langsung lari, oke. Oh, yang putih, yangnya Dania duluan sudah di sana. Ayu, putih, semangat. semangat, ayo! Semangat, ayo! Semangat, itu ya Guys, ya, ini ada yang telat, ini ada yang telat juga. Oh, yang telat ditimpuk sama pasir sama Abijar ini yang nempuk nih ini yang nempuk abijar. Oh, kesiannya Telat dia. Aduh kesian banget. Itu yang sudah di sana. uh Itu sampai sini finishnya ya. Berbentuk kaki. Wah. Wah rupanya si putih sudah mulai mulai ke finish nih juara pertama. Ayo oh si putih dengan si ini abu-abu belang abu-abu wah punya kakak Dania ini eh keluar. Woy, jangan keluar, wah jangan keluar, sana finishnya apa <laughs> sana finishnya oke okay. oke okay. yeah, kita arahkan ke sana ya biar ke finish Ayu, ayo ayo ayo sana, wah hei ke sana, woi <laughs> Ini ya sana finishnya rumahnya kayaknya berantakan dan waktunya sudah habis oke okay, waktunya sudah habis siapa yang duluan ini adalah yang duluan yang putih ini itu yang mendekati finish aja yang menang yang putih pemenangnya adalah Dania ini yang lainnya pada mau manjat semua tuh <laughs> Hah? Oh iya ada yang manjat Ada yang manjat woi. Jadi ini mungkin arenanya ini kurang tinggi ya Jadi keong-keongnya itu bisa manjat keluar Dan ini adalah permainan baru Permainan balapan keong Dengan arena seperti bentuk kaki gajah kaki raksasa Uy. Ini dia Oke okay, buat kalian yang Mungkin bosen main pasir Dengan bikin uh, Itu ya istana-istanaan Kalian bisa main keong juga nih Bikin aja arena yang seperti ini Lalu kita cari keongnya Setelah itu kita main Balapan keong Jangan lupa setelah main Keong-keong ini kita lepas di pantai lagi ya Biar mereka Hidup di habitatnya dan bisa berkembang biak. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keong.